Oke, kita bertemu di tutorial PHP dasar di bagian keempat Dan di disini saya mau menjelaskan HTML dan PHP Oke, saya langsung membuka konteks dan new Dan di sini langsung saya pergi ke file, save as Dan saya pastikan menyimpan di wap web dan folder saya yang kemarin sudah ada variabel dan sekarang saya memberikan judul html php .php saya simpan dan di sini kita bisa uh, menuliskan html kode dan php kode dan yang perlu diperhatikan di sini jika saya menuliskan semacam ini closing title penutup judul dan di sini php dasar 04 mungkin semacam ini dan jika saya simpan lalu sekarang saya pergi ke Mozilla Firefox dan disini saya reload maka sudah ada html php.php dan jika saya buka di sini sudah ada judul php dasar 04 yang berfungsi di sini adalah html kode sekarang saya mau menuliskan PHP kode di sini di awal dan akhir selalu pastikan ada kode ini dan sekarang jika saya copy di sini oke okay, saya cut saja saya pindah ke area PHP dan saya simpan saya pergi ke Mozilla Firefox dan saya reload apa yang terjadi di sini ada Error kode karena apa di situ tadi adalah kode HTML dan kita masukkan di kode PHP. Solusinya kita bisa menambahkan echo di sini. echo tanda kutip dua di belakang tanda kutip dua titik koma dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke sini lagi ke browser dan reload. Maka di sini sudah ada persis yang berada di tadi di pertama dengan mengetikkan HTML kode. Sekarang saya mau membuat sesuatu yang berbeda. Di sini saya memberikan variabel. Kita ulang beberapa uh, materi kemarin. Saya memberikan judul sama dengan dan di sini saya copy. Dan di sini saya memberikan keterangan. Lalu di sini. Oke, mungkin semacam ini. Dan di bawahnya PHP, saya memberikan kode HTML. Di sini saya memberikan judul dan saya memberikan di situ, di situ sudah ada title dan saya hanya perlu oke di sini title-nya saya hilangkan. Dan di sini title-nya saya hilangkan, di sini juga saya hilangkan. Dan di sini saya memberikan title, lalu penutup, dan di sini saya memberikan kode PHP lagi. Lalu di sini saya memberikan dolar judul. Dan jika sekarang saya simpan, lalu saya pergi ke... Mozilla Firefox. Oke, di sini seharusnya. Oke, kurang Eho. Jika saya memberikan Eho dan variabel, jika saya simpan, maka di atas sudah ada judul yang sama seperti tadi. Dan di sini saya mau memberikan Eho keterangan dan titik koma maka saat saya pergi ke Mozilla Firefox di sini sudah ada judul dan di sini sudah ada keterangan dan setiap kali kita menggunakan variabel kita hanya perlu memanggil nama variabel yang bersangkutan dan di dalam satu halaman PHP kita bisa meletakkan HTML dan PHP sekaligus, oke, okay, mungkin tutorial ini bisa membantu, dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.